Desa Banjarsari Desa Banjarsari merupakan desa yang terletak di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Desa Banjarsari memiliki luas wilayah 148,42 hektare. Desa Banjarsari berbatasan dengan Desa Sukamahi, Desa Cibeduk, Desa Citapen, Desa Jambu Buluk, Desa Banjarwangi, dan Desa Banjarwaru. Desa Banjarsari terbagi atas tiga dusun, yaitu dusun Bugunung, dusun Caringin, dan dusun Kambangan. Sebagian besar warga Desa Banjarsari bermata pencaharian di bidang pertanian, perindustrian dan jasa. Desa Banjarsari memiliki kantor pelayanan publik yang terdiri dari kantor desa Banjarsari, puskesmas, masjid, dan kantor pelayanan lainnya. Dalam segi pendidikan, Desa Banjarsari memiliki lima paut, tiga taman kanak-kanak, empat sekolah dasar, tiga sekolah menengah pertama tiga sekolah menengah atas, dan 9 pondok pesantren. Banjarsari merupakan salah satu pusat perekonomian dalam skala UMKM. Warganya yang mandiri, banyak diantaranya sebagai pegiat UMKM, salah satunya yaitu pengrajin kaos kaki. Produksinya dilakukan di rumah dan memperdayakan warga sekitar. Inilah profil desa Banjarsari dengan ciri khas dan kearifan lokalnya. Sebuah desa dengan aktivitas perekonomian kecil hingga menengah, menjadikan desa yang maju, makmur, dan sejahtera. Mari ke desa Banjarsari!